Bapun, Bapun, wih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudaraku. Hari ini kita mancing lagi ya, mancing lobster di siang bolong. Saat habis Bukain, saudaraku, ini di kerupuk. Saya baru baru panjang lagi makan. Oke, saudaraku. Dulu ya. Semogaan hari ini kita ada musiaku. Oke, saudaraku. Olah, cek saudaraku. Andi pak udang baru teko lagi Udangnya kayak mangan, Mangan udangnya, ya. Sip, oke, okay, saudaraku. Jangan lupa ikutin terus keseruan. Ud, oh, hasilnya sudah dimakan saudaraku. Oke, okay, setrek. saudaraku. Mocel lagi, ya. langsung dimakan saudaraku. Oke, okay, oke, kena Strike Babon Wih, alhamdulillah, alhamdulillah, walaupun olah, mau lagi, saudaraku. Wah, masih, oh, mau lagi, cuaca gede, padahal saudaraku. Lagi, Udah makan lagi saudaraku, sudah makan lagi. kemudian ini kena ya. kita geser dulu yang ini. kita geser. Tuh. nah yang makan ini saudaraku. kemudian kena ya. semoga kamu malah dilepasin saudaraku. ih uh, langsung, langsung, langsung, langsung. wih, kena. walah mau cek lagi saudaraku pintar sekali dia makannya saudara lu. Nah, sudah makan saudara gue. kita tarik pelan-pelan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, malah kecil malah dibuat sangkut. langsung dimakan saudaraku. Kena, ya, Kena, ayo, sini. Ayo, ayo. Kenak. mantap. Kenak. Iya. Kenak saudaraku. Alhamdulillah akhirnya satek. Alhamdulillah. Alhamdulillah saudaraku. Mantap, jos gandos. Ayo, ayo, ayo. Ayo. Wih, babon. Babon wih pun, wuyuh, oh. oh, lele saudaraku. Alhamdulillah, memang kalau namanya rezeki anak soleh itu ya, jos gandos, ih mantap coy coy. Yang ini juga dimakan dombel double strike, saudaraku. Oke, okay. kena bismillahirrahmanirrahim, kena. Oke, okay. kena. Iya, buah pun, saudaraku. Alhamdulillah, double strike. Babon dan lele, saudaraku. Babon udang, jos gandos, jos gandos, mantap saudaraku. Wis, jos sekali saudaraku, mantap. Uh, oh, mantap sekali ya. Hanya saja, siapa tahu ada udang yang makan nanti dilepasin sama dia saudaraku ya. Oke, oke saudaraku, oke strike alhamdulillah. Oke, wuih babon, wala lepas tepas lagi saudaraku, kekantikan saja ini ya, sebenarnya. lagi dia. benar saja dia lepas sendiri saudaraku. Lihat. Kan? Dia sendiri makan saudaraku. Wih. Uyuh babon. Alhamdulillah babon. Uyuh, uyuh babon. Wis, alhamdulillah saudaraku besar sekali saudaraku. Mantap, jos gandos. Jos gandos saudaraku mantap wih mantap sekali ini ukurannya saudaraku wah saudara babon mantap mantap coy alhamdulillah memang rezeki anak soleh ini saudaraku babon alhamdulillah babon lagi saudaraku mantap jos uyuh uyuh babon uyuh uyuh babon uyuh Jos gandos, alhamdulillah, wis alhamdulillah babon lagi, saudaraku mantap, Jos gandos, Jos mantap saudaraku, tuh gak ada obat mancing di sini saudaraku mantap, Ih, mantap, alhamdulillah, saudaraku kita kedatangan tamu tuh orang ganteng, iya <tik> <tik> lagi pulang cari habis pulang cari cuan abang itu ya saudaraku ya Ngonten-ngonten Ayo, strike. Wih, walah duet nyangkut. Ah, biarin aja lah dulu. Kali nyangkutnya nyari kali. Kan lagi saudaraku. Waduh, lepas dong kecil yang babunya daripada naik. Sudah baik kok. Banyak. 5 ekor baru. Hmm. Oke, oke kena Saudaraku. Oke kena. Walah, moce lagi jangkrik, jangkrik. Aduh. Kali yang kecil-kecil ini kena nya. Wih, ada, walah nyangkut ada cucunya saudaraku. Wah mantap ya saudaraku, jos gandos. Uhui. serain <laughs> nggak ada. Kalau nah, sekali ya saudaraku lihat kangkung dilipat, jangkrik. Aku karena udangnya sudah nggak mau makan lagi, kita lanjut pulang aja ya. Hasilnya sangat lumayan nih saudaraku. Alhamdulillah, rezeki anak soleh ini saudaraku Ya, kita lihat hasil dapat kita hari ini Kita cek Luis mantap Uduh, duh, duh, duh, duh, duh, duh, duh. Lari, dan lelainya saudaraku Lihat saudaraku, mantap sekali ini Wah, the best ya Dimana ada tempat yang seperti ini saudaraku Siang bolong, mancing udang lobster, jos gandos Nih, mantap, babon digoreng yahoo ini rasanya saudaraku oke saudaraku jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam joran melengkung